lah Corona Program vaksinasi selamatkan kita semua Ayo Indonesia kita bersama-sama Ikut vaksinasi sembuhkan negeri ini Bangkit bersama sehatan Nusantara Ayo, ayo Cegahlah Corona, program vaksinasi selamatkan kita semua. Ayo Indonesia kita bersama-sama ikut vaksinasi sembuhkan negeri ini bangkit bersama sehat dan nusantara. Ayo, ayo, ayo vaksin bersama-sama. Sama ayo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 Jaga keluarga, jagahlah Corona Program vaksinasi selamatkan kita semua Ayo Indonesia kita bersama-sama Ikut vaksinasi, sembuhkan negeri ini bersama sehat dan santerah. Ayo, ayo, ayo vaksin bersama-sama. Ayo, ayo, bersama kita lawan Corona. Ayo, ayo, ayo vaksin bersama-sama. Ayo. Jaga, Cegahlah Corona Program vaksinasi Selamatkan kita semua Ayo Indonesia Kita bersama-sama Ikut vaksinasi Sambuhkan negeri ini Bangkit bersama Sehat dan Nusantara Ayo Ayo